daerah ini, Nanti, langsung tarik perempuannya ya Cepat, wey ya. nah, saya ngomong dulu, saya, saya mundur dulu, gitu loh, saya mundur Pak sampai mundur, Sampai mundur, bubar semua, Sampai tarik perempuannya, Pak, ya Udah, mau saya, Siap, ya, siap Langsung, ada saya belum apa mas, sudah sudah, itu ini jangan Belakangnya Awas jangan belakangnya. Kasih jarak Kasih jarak Cepat bubar Biar mateng. Pak, tolong itu. Ngapain kali itu itu? Mas. Saya mundur, mundur, mundur Kasih tapi jangan nanti orang mau saya saya, saya, saya, saya, saya, saya salah-salah sama. Sal. Sal. Mati berdua, Ma, mati semua nih. Hey. Udah kalau mau mas, jangan. Mas, tolong, tolong, tolong tolong tolong tolong ngerti. Tolong ngerti tolong. Nah, harusnya bertanya semua. Dibantu yuk, dibantu ya Mas, Mas dibantu ya Mas ya. Kalau mau dibantu tolong yang lain. Kamu di situ aja enggak tolong, Pak. Ini lagi sama udah cepat Tinggal Kak aja nih. Ini siscore. Jangan Woi, ini Cepat